Sebelum aku mau mulai video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Lebih senangnya lagi bila kalian mau membagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan tulis komentar di bawah, guys, karena aku gak sabar banget buat membalas komentar-komentar kalian di bawah. Oke, terima kasih. Ya yang udah klik video ini berarti kalian udah menantikan menanti tentang video terbaru aku. Tadi adalah sebagian kecil aja keseruannya, ya. Habis ini aku akan jabarkan semuanya biar kalian tahu gimana warnanya, dan keseruannya karena episode jalan-jalan. Kembali lagi, kali ini aku akan pergi ke Pasuruan sesuai judul di thumbnail, ya. kan bisa lihat, dua bulan sekali atau satu bulan sekali aku menyempatkan diri untuk pergi ke tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Sombong amat. Nah, kita sekarang mulai udah masuk di kota Pasuruan guys. Dan ini adalah balai kotanya, keren banget kan? Balai kotanya berdekatan dengan masjid yang besar banget. Dan masjid ini namanya adalah Masjid Agung Al Anwar. Nah, bisa kalian dengarkan. Dan ini adalah masjid terbesar di kota Pasuruan guys. Buat kalian yang belum pernah kesini, kalian pasti heran banget karena di sini kebanyakan orang itu lebih memakai sarung daripada memakai celana seperti di kota-kota lainnya guys jadi keunikannya di sini, guys karena nama lain dari kota ini adalah kota santri nah itulah fun fact nya dari episode kali ini habis ini aku akan pergi ke wilayah Wisata air yang paling terbesar di sini, guys, dan tentunya gratis. Bagaimana kalian penasaran, kan? So, check it out. video kali ini. Jangan sampai di-skip, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya kalau kalian baru tonton video ini atau baru ketemu channel Ahmad Fr ini. Jangan sampai ketinggalan infonya, subscribe langsung, dan jangan lupa kalian tonton juga video-video yang lain. Oke, okay? kita langsung menuju ke tempatnya. Nah hari ini kita berangkat pagi hari guys. Jadi aku sengaja buat pagi hari biar kita bisa heaven di sana. Karena kalau pagi-pagi kan masih belum ada orang ya. Jadi kita biar enak dan sekaligus panasnya buat kita semakin sehat karena mengandung vitamin D. <laughs> Selain itu kalian nggak bakal boring guys kalau perjalanannya karena banyak pemandangan keren yang kayak gini. Dan gunungnya itu adalah Gunung Bromo. Gimana? Keren kan? Akhirnya sampai. rame ternyata ya. segera guys sini guys. Cuma bayar 3000 aja. Lokasinya di sini. Aku enggak kan cantumin di bawah ya. Look at this in the water. Tapi ini cukup banget sih, dalam banget. Nah, habis ini mau kita mau berenang ya? Saksikan keseruannya, gimana yang pastinya stay on terus di channel Amat Ever. nah iya hai, tapi banyak sampah sayangnya banyak sampah pasti di indonesia ya cuma inilah kekurangannya di indonesia coba kalau semua orang sadar akan buang sampah depannya dan kita bisa mengolahnya dengan baik mungkin nggak kayak gini sih ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya tentunya dimulai dari diri sendiri ya kan? Oke, okay. yus kita explore lagi ke tempat yang lebih keren. Kita hati-hati, jalannya terjak banget. Wow, jadi yeah. nice view Iya deh, Gimana? Enak kan? Apalagi pagi-pagi di sini. Ini aku masih pagi, jadi masih sepi, jadi lebih enak lagi. Atau kalian mungkin kesini di sore hari ya Karena Banyak banget kesini untuk mandi atau mungkin Kalau orang-orang sini biasanya dicuci baju atau Buat masa juga enak Karena airnya dari sumber pegunungan asli Dari sumber itu loh Bromo pandaan Yang dibuat untuk aqua Aqua itu juga ngambil dari sini guys Jadi keren banget kan So Nanti kita akan masuk sini. Uh. Nice. Kayak gini dia. Oke guys. Ini bukan air terjun, nah, tapi dari bendungan PDAM di Kabupaten Masjuruan. Nah, di sini jangan lupa kalian harus foto-foto juga loh, karena tempatnya keren banget. Jangan sampai lupa ya, aku tegaskan lagi karena keren banget. Ya, seperti inilah fotoku kali ini kan bisa contoh momen-momenku saat ada di sini banyak di kota-kota jarang ada kalian temui hanya di desa yang bisa kalian ketemu kaya gini setelah dari situ kita pergi ke sini mau sewa ban kita coba pakai ban karena di sini agak dalam, oh gak bisa renang. kita pakai ban aja di sini. berapa ya, sih evannya? sini airnya beda banget jadi kayak, kayak di tempat-tempat kota perkotaan gitulah. karena airnya alami, beda jadinya. saking segernya, jadi kayak boleh ini, aja kalau ini nggak pakai baju, daripada kelamaan ya. Langsung aja, saya lihat deh sampai di depannya. Ternyata nggak seberapa dalam, guys. Jadi, anak-anak kecil, bang, Ananya aku yang ikut terjun ke sini. Jadi, malulah kalau kita pakai ban di sini, ya. Jadi, aku memutuskan nggak pakai ban, dan ini aku akan menyelam, ya. Kalian bisa lihat keceriannya, air di sini beda banget dari kolam-kolam manapun atau sumber manapun ya yang aku tahu ya mungkin kalian punya pengalaman kayak gini bisa kalian bagikan di kolom komentar tempat-tempat mana yang kalian tahu berbagi sama teman-teman kita yang ada di sini oke okay? healing okay, kalian bisa kalian lihat keseruannya bagaimana uh. Dan di sini banyak ikan juga kan bisa main-main sama ikan Dan tentunya gratis juga kan yang paling excited di sini Apapun bisa kalian lakukan di sini Nah, episode kali ini sampai di sini aja guys. Gimana? Seru banget kan? Jangan lupa kalian klik subscribe yang belum subscribe Karena banyak banget kedepannya video-video kayak gini Atau mungkin tutorial-tutorial tutorial yang bermanfaat bagi kalian So, buat kalian yang ingin share video ini Jika kalian merasa pantas untuk di-share Kalian share ke teman kalian yang membutuhkan, oke? Okay? Jangan, jangan lupa salam dari aku Share is care Bye Lanjut lagi nanti